Cuman nih, ayam kamu punya teman baru nih Aduh, aku beli tipis nih Aku titipin sebentar ya, boleh kan? <tuk> Tuh, lucunya ayamku Kamu malu ya